Tapi sebelum video mulai, gue mau kasih tau dulu nih guys, konten boleh horor tapi muka kalian jangan dong. Makanya gue selalu percayakan perawatan kulit muka gue dengan rangkaian produk dari Scarlet Agnes Series. Meskipun kulit gue normal dan cenderung kering, tapi tetap aja ya, namanya kulit ada aja momen tiba-tiba muncul jerawat kan. Gue yakin lo semua juga pasti pernah ngalamin. Nah untungnya Scarlet Agnes Series sekarang udah ada facial washnya. Ini facial washnya bukan cuma yang buat membersih muka doang ya. Tapi beneran teksturnya lembut banget dan gak yang overly kering sampai bikin kulit nyaman gitu. Jadi kulit muka tetap berasa segar dan sehat. Karena ada kandungan tea tree extract, lemon water, centella asiatica, mugwort hydrosol, dan juga jeju aloe vera. Wanginya enak, buat cowok juga gak norak. Dan supaya perawatan kulit berjerawat lebih maksimal, jangan lupa buat pakai juga rangkaian produk Agneseris Carrot lainnya. Kalau yang ini serumnya. Wajib buat-buat kalian cobain, karena serumnya ini efektif menyembuhkan jerawat yang meradang atau beruntusan. Dan terakhir ada juga Agne Day and Night Cream. SOS semua produk Scarlett udah bepom dan halal. Ini barang bagus banget, makanya langsung aja order sekarang di Official Store Scarlett. Linknya ada di bawah. Buruan! So video hari ini tuh banyak berkaitan dengan pintu ya guys. Kayak video yang pertama kita bahas hari ini. sebenarnya videonya tuh simple banget. Tapi menurut gua cukup creepy ya. So video ini direkam oleh seseorang yang tinggal di negara Norwegia. Doi baru aja pindah ke rumah baru. Dan selama Doi nempatin rumah barunya itu, Doi mengaku kalau cukup sering mendengar suara-suara yang sumbernya gak jelas. Terutama di malam hari. Kadang itu suaranya kayak langkah kaki, kadang suara ketukan, dan gak jarang juga suaranya tuh kayak tetesan air. Tapi, tiba-tiba suatu hari suara itu muncul di siang hari. Perhatiin video yang ini baik-baik. Halo? Hello Berkali-kali ada suara ketukan dari sebuah pintu yang menuju ke arah loteng rumah orang ini, dan doi juga berkali-kali ngomong "halo", tapi sama sekali nggak ada jawaban. Dan suara ketukan itu malah makin kenceng. Doi coba buat langsung buka pintunya dengan kenceng, tapi ternyata di situ nggak ada orang sama sekali. Terus suara yang tadi itu dari mana? Siapa yang ketok-ketok pintu itu? Ini gue bingung, sumpah, dan lebih creepy lagi ya, nggak lama kemudian. Daun pintu yang awalnya tadi udah ngebuka bisa nutup sendiri, tapi dengan kenceng banget kayak dibanting. Gak aneh makanya di akhir video orang ini tuh kabur ketakutan. Sebenarnya gue tuh cukup sering ya ngelihat video-video dengan tipe-tipe kayak gini gitu. Pintu diketok-ketok tapi dibuka sama sekali nggak ada orang. Tapi sama sekarang tuh gue masih bingung ya. Gimana caranya mereka ya video kayak begini? So, apakah video yang tadi itu real? Atau gimana menurut kalian? Kasih tahu gue di bawah. Next ada seorang tiktoker yang lagi sendirian di rumahnya karena sedang sakit Tangannya habis terkilir jadi diperban gitu Sedangkan kedua orang tuanya lagi keluar rumah Siang itu Doi itu bener-bener sendirian di rumahnya dan hanya ditemenin sama anjing peliharaannya Tapi tiba-tiba ada kejadian yang sangat aneh okay so i'm home uh by myself that's my car right there the white challenger that's mine that's my dad's jeep he went with my mom <clears throat> to the store in her car and both of my sisters are at work right now i am by myself with my dogs hi um and i'm hurt but that's okay um and i'm hearing like all of this you hear that I don't know where it's from and I've I don't know where the sound is from God. God. <tongan> <tongan> <tongan> Ada suara ketukan pintu yang sumbernya itu kayak deket banget tapi tiktokers ini tuh juga gak tahu sumbernya itu dari mana abis video yang tadi tuh viral di tiktok banyak viewers yang menduga kalau ini cuman video settingan doang, tapi di video berikutnya cewek ini ngasih penjelasan. Hello. Here's the part 2 to that video of yesterday. Here is the pantry door in question of where the banging sound came from yesterday. First of all, it wasn't me banging on the door. I cannot lift this arm past like Not very far. I, I can't lift it up very far. I have tendinitis in this shoulder. Cannot move it. If I do, it hurts a lot. So it wasn't me, okay? So get that out of your brain. This is a pantry full of food. Not pipes or anything like that, food. Let me show you. Let me put my phone in my other hand. Hang on. Okay, so I have my phone in my bad hand and here's my good hand. There is no room for anyone to hide in this pantry. Not even myself, because if I were to close the door, I'm stuck in this door. So say what you want. Okay, so here's part two and a half, I guess. Um, so I'm walking around to the side of my house where the, oh, there's mud, where the pantry would be. So this is the side of the house where the pantry would be in the kitchen, and there's no tree. There's no woodpecker area, there's no squirrel area. There's a fence, but there, there's no tree or anything. Like, my yard here, that's the only tree that we have, is that tree. And this way <clears throat> would be, there's no tree over here either. And this couldn't make that noise because it was on the other side of the house. So I'm not sure what explanation you guys are looking for, but I got nothing for you. I'm sorry. So udah jelas ya, kalau di balik pintu itu sama sekali nggak bisa dimasukin orang, nggak bakal bisa kalau misalkan ada orang yang mau ngumpet di dalam situ karena udah penuh dengan barang-barang, dan bahkan ada viewers yang ngasih teori lain, mungkin aja ada orang yang lagi nebang pohon di dekat rumahnya. Tapi, tiktokers ini ngasih lihat juga di sekitar rumahnya kalau di situ sama sekali nggak ada pohon. Dan tiktokers ini mengaku kalau sampai sekarang Do itu masih nggak tahu suara duk duk duk misterius itu berasal dari mana. Sebunyi. So video yang berikutnya ini fenomenanya tuh masih mirip banget sama dua video yang udah kita bahas sebelumnya. Perhatiin baik-baik. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba cowok ini tuh masuk ke sebuah ruangan dan tergesa-gesa. Doi juga langsung menutup pintu itu. Tapi, gak lama kemudian ada suara ketukan dari balik pintu itu. Karena makin lama suaranya itu makin kenceng, jadi Doi lari lagi. Dan masuk ke ruangan yang lain sambil nutup pintu yang kedua. Dan tiba-tiba suaranya menghilang. Tapi, pas Doi coba buat ngintip lagi ke arah pintu yang pertama, tiba-tiba pintu yang awalnya tertutup, bisa ngebuka sendiri dengan kencang banget. Makanya Doi langsung buru-buru kabur dan videonya habis sampai di situ. Real or fake? Gimana menurut kalian? Kantor. Ada seorang pekerja kantor di Manado itu cukup sering yang ngedengar ada suara-suara yang bersumber dari ruangan kantornya. Tapi Doi itu sama sekali nggak tahu sebenarnya suara itu tuh asalnya dari mana. Dan selalu muncul ketika menjelang maghrib. Nah, suatu hari pas Doi sedang lembur, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Dan kali ini Doi udah siap buat rekam pakai handphonenya. So it's happening again. Some crazy paranormal going on. There's no one else around. There's no freaking strings. Di tengah-tengah video, tiba-tiba laptopnya bisa nyala sendiri Dan juga salah satu pintu lemari meja yang ada di atasnya Bisa berkali-kali ngebuka dan nutup sendiri Bahkan, Doi juga sempat ngasih lihat secara dekat Kalau sama sekali nggak ada benang yang disangkutin ke pintu itu kalau dipikir-pikir ya, kalau misalkan video yang tadi itu settingan, tetap aja cukup sulit ya buat gerakin pintu lemari itu kayak di video yang tadi. Karena gerakannya itu dua arah guys, ngebuka dan nutup. Pastinya kalau misalkan yang tadi itu digerakin pakai benang, butuh effort yang cukup besar. Karena pastinya setupnya nggak gampang. Jadi menurut gue cukup sulit buat memanipulasi video yang tadi. Iya kan? Oh Orang urban explorer suka banget buat masuk dan bikin konten ke shelter atau bunker bawah tanah yang udah ditinggalkan selama puluhan tahun. Kebanyakan bunker-bunker bawah tanah itu adalah bekas dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Walaupun di dalamnya kondisinya itu udah berantakan banget, tapi secara konstruksi dan dinding-dindingnya tuh masih kokoh banget. Bahkan ada juga barang-barang yang cuman ditinggalkan gitu aja di dalam situ. Tapi selang beberapa waktu setelah Doi berada di situ, tiba-tiba Doi ngedenger ini. Berkali-kali ada suara benda jatuh yang seolah kayak deket sama Doi Tapi youtuber ini juga sama sekali gak sadar pas itu Benda apa yang seolah kayak dilempar atau jatuh di dekat Doi Saking karena takutnya Doi sampai berkali-kali keluar masuk bunker itu Buat nenangin diri dulu dan ngumpulin lagi keberaniannya Tapi pas Doi balik lagi buat masuk untuk yang terakhir kalinya Ada sebuah kejadian yang bikin Doi panik dan shock Tiba-tiba ada sebuah daun pintu yang bisa roboh dan jatuh sendiri persis di depan doi pas mau lewat. Beruntungnya, pintu itu nggak kena karena ke Doi, jadi Doi masih bisa lewat dan kabur dari situ. Karena Doi juga sempat cerita kalau pintu-pintu yang ada di bunker itu, itu berat banget guys. Karena emang dibuat seperti itu untuk kebutuhan perang. Dan abis kejadian yang tadi, Doi itu langsung panik dan buru-buru cabut keluar dari bunker itu. Oke okay guys, that's it video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya.